Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Bang Mimin akan menginformasikan kabar terbaru seputar di kesayangan Lesti dan Rizky pilar Untuk kabar terbaru pada malam hari ini persahabat ya tentunya kita merasa bahagia dan bangga banget Alhamdulillah tentu kita sudah menyaksikan BBL, persahabat ya dan alhamdulillahnya Tentunya kita disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa di malam hari di sebelumnya. Di awal tentunya mulai acara, kita disuguhkan momen spesial ketika letir ke sejarah lahiran. Dan di momen ini kakak Bilar menangis persahabat ya saat melihat di Lesti melahirkan Masya Allah ini part yang sangat luar biasa membuat kita ikut terharu menangis Tentu menangis bahagia banget Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar tidak kurang satu apapun Ini tentunya berkat doa juga yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola sayangan kita dan berikutnya juga persahabat ya Tentunya kita disuguhkan vitamin bahagia juga nih Di awal acara Dada Lesti dan kakak Bilar duet bareng menyanyikan lagu Takdir Cinta Yang dimana lagu Takdir Cinta ini adalah lagu yang sangat luar biasa Mereka tentunya ditakdirkan resmi menjadi pasangan suami istri Dan ini membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada idola kesayangan kita Mudah-mudahan rumah tangga Lesti Bilar ini tentunya selalu diberikan kebahagiaan Amin Untuk ke kabar berikutnya Ini adalah kabar yang sangat kita tunggu-tunggu banget Akhirnya dibayar lunas bersahabat Ya malam hari ini BBL sudah diperlihatkan Wow gemes lucu banget ya Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh Anak yang kuat, anak yang sehat Dan berbagi kepada kedua orang tua ini diunggah oleh Indosiar, ya Dan ada sebuah kalimat Yang dituliskan lewat kalimat caption Wah ganteng banget Wajah BBL Malaysia, siapa Kira-kira tuh Masya wow. <laughs> Allah banget ya Alhamdulillah perakan online kita Sudah diperlihatkan Mudah-mudahan tentunya ada Kabar baik selanjutnya, selanjut dan tentunya di sini kita melihat bahwa BBL baru lahir saja sudah menjadi artis. Wow, masya Allah, banget ya! Dan kita masih menunggu nama yang akan tentunya disematkan kepada BBL ini. Mudah-mudahan saja tentunya namanya membuat kita semakin bahagia dan bangga juga. Yuk, tentunya jangan sampai kemana-mana, ke biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya, stay tune dan pantengin channel ini.